anjima aku setahun dua streaming ini dari nanduwar ujung-ujung sini di langsung di shot ke pula. wah lapor RN lapor